teman-teman, wah lihat teman-teman, ada banyak sekali bekas es krim di sini. Wah, kalau kalian habis makan es krim, buang di tempat sampai ya teman-teman ya. Lihat, sepertinya ini pertanda kalau dekat sini ada banyak harta karun es krim ya teman-teman. Wah, kita cari ya teman-temannya. Hati ya, kalau kalian lihat kasih tahu kakak ya. Wah, kita cari sekitar sini ya teman-teman ya. Widih, di ya, teman-teman. Aduh, banyak sekali Eh, es krim, teman-teman. Wow, kalian paling suka yang mana, teman-teman? Wah, gimana kalau kita coba buka yang ini? Masih ada isinya atau tidak, ya, teman-teman? Kita coba es krim pukul cool -cool yang edisi donat, katanya, teman-teman. Ya, wah, rasa coklat. Pelet gua, teman-teman. Kita coba buka, ya. Ini, ya, teman-teman, ya, es krim donat. Wah, oke, nih, itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim ini Kita lihat isinya Wow, wow, wow Lihat teman-teman Wah ada stick nih Wah ada esnya Wah mantul-mantul teman-teman Wow ini bulat-bulat ya teman-teman ya Gimana langsung kita cobain aja ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ya banget teman-teman hmm banget teman-teman ya rasanya rasa copot sih ya, teman-teman ya hmm hmm Ini, teman -teman, sebelum kita lanjut cari harta karun kakak mau habiskan es krimnya dulu ya teman-teman ya hmm enak teman-teman lanjut ya teman-teman ya wah lihat teman-teman ada es krim puddle pop Rainbow. wow mantul ya teman-teman ya wah es krim nih ya wah ada es krim dari kulkun teman-teman lihat edisi lollipop teman-teman wah bentuknya kotak gitu ya teman-teman ya wah dari tadi kakak mendapatkan es krim warna kuning teman-teman ya, lihat ada yang kuning lagi ini es krim spongebob wah es krim fantastik banana, wah dari kampina ya mantul wah lihat ada spongebob lagi teman-teman wah halo spongebob Wah mantul teman-teman, ada es krim pedal pop, edisi twist magic Jika teman-teman ya, mantul ya teman-teman ya. Wah lihat, ada es krim ice, es krim jagung teman-teman, wah mantul-mantul. Wah ini es krim ice lagi teman-teman, rasa -teman. susu, wah keren. Ada es krim ice lagi teman-teman, Coklat crispy, wah enak ya. Apa lagi nih teman-teman, wah ada es krim kuku lagi teman-teman es krim kuku lollipop lagi teman-teman tapi yang ini warnanya ungu uh, ya oke simpan teman-teman wow wow wow lihat ada es krim ice, wah rasa melon ya teman-teman ya, wah yang pernah coba komen ya, wah ini sepertinya enak ya teman-teman ya, wah lihat akan mendapatkan harta kalau banyak sekali teman-teman ya, wow ada es krim tropicana teman-teman, wah ini rasa cokelat vanilla. wah seger nih, siang-siang gini makan es krim teman-teman ya, teman -teman, ya. Lihat, teman-teman, ada es krim Spider-Man, oh rasa stroberi dan kartun candy. Wah, mantul, ya teman-teman. Lihat, ada es krim Jo Wah, ini yang cool peach. Wah, mantul ini, super nih. Warna kuning ya. Wah, ada es krim full cool Wah, ini rasa blueberry, teman-teman. Wah, mantul ini ya. Oh, lihat, ada es krim hot. Ini dari kamping. Nah, ayo cepet-cepet, teman-teman. Nanti keburu meleleh ya. Wah ada es krim haku teman-teman Wah es krim ikan yang viral ya Mantul hmm, itu es krim biko wing Wow ada es krim ice Wah ada semut teman-teman <guruh> Oke itu es krim mangga ya teman-teman Wah terakhir nih Ada es krim fantastik cokobanana lagi Wah si spongebob lagi teman-teman Oke teman-teman makasih ya sudah nonton video kakak Semoga kalian suka Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dadah